nah, sungguh terakhir sesi ini adalah Bune uh, ini uh, yang sudah punya banyak sekali pengalaman untuk mengorganisir dan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kesenian. jadi uh, kami mengundang Bune ini untuk berbagi di sini tentang bagaimana sih sebenarnya perbedaan ya, ekosistem seni, ya, landscape seni sebelum reformasi dan setelah reformasi. Lalu kalau kita dari tadi berbicara tentang politik dalam e, hal e, infrastruktur Apakah sudah ada perubahan yang cukup signifikan gitu, Tentang bagaimana kita sebagai masyarakat Kalau tadi kita selalu membicarakan bagaimana negara mengontrol gitu, Jadi e, fungsi pengawasan, fungsi kontrol bahwa kita memang apa, seperti tidak berdaya, tidak punya kuasa untuk e, melawan Apakah sekarang Pelaku kesenian atau pekerja seni itu sudah punya Ruang yang lebih luas untuk uh, Menjadi bagian dari proses pembangun kebudayaan kita sendiri Akhirnya Bu Dini punya banyak pengalaman Untuk diceritakan di sini Terima kasih uh, Alian uh, Catatan saya Sebetulnya uh, Tentu saja itu mulainya dari uh, saya bicara dari saya gitu ya. Kalau sekarang saya kira itu tetap banyak kawan penyelenggara kegiatan yang kurang mengerti bahwa menyelenggarakan kegiatan ini nggak oh. beres. Tetapi itu seperti apa eh, lain sebagai Orang Indonesia itu kalau bikin apa-apa harus izin, itu sudah. Jadi itu seperti bagian yang tidak terlihatkan di dalam akte kelahiran kita. Jadi bikin apa-apa izin, itu itu, itu itu sudah. Kalau kita lihat akte kelahiran kita kan nggak ada tapi itu, tapi sebenarnya ada. Kalau misalnya itu kis apa scan, pakai kamera itu tanggal hari ada. Itu untuk bikin itu apa? Harus izin. Padahal sebetulnya kita menggelenggarakan kegiatan itu di rumah kita, misalnya, mengapa saya mengatakan itu di rumah kita? Contoh, mengadakan acara di e IVA, e IVA ini punyanya siapa? Kita kan ada yang punya, terus menyelenggarakan acara di Peri itu punya siapa? Menyelenggarakan acara di Langgung Art Foundation, Langgung itu punya siapa? Kalau kita membandingkan, misalnya kita mengundang acara untuk bikin arisan, kemudian kita membuat acara ulang tahun, kita membuat acara penjumlahan atau apa di rumah kita. Keramaiannya sama, mengundangnya sama, bikin bikintanya sama, semuanya sama, mengapa yang satu pakai izin, yang satu tidak? Itu, itu jadi sensor, apa self sensorship-nya, itu otomatis ada. Jadi kita perlu meneliti secara lebih. Pendana tentang diri kita jangan-jangan memang itu di akal lahir kita, itu dibalik nama kita itu ada alias jadi dari ini alias tertindas jadi kawan balik jadi tertindasnya itu sudah sudah apa namanya bawaan lahir itu begitu jadi darah itu ada yang merah ada yang biru jadi ini ada darah ketakutan itu ada yang warnanya matematik tetapi sekaligus itu membuat kita juga terlahir sebagai oportunis mencari selamat, sehingga tadi e, bagaimana supaya selamat, maka saya harus menggandeng dia sebagai sebuah langkah taktis dan strategis supaya aman. Jadi usahanya itu mencari aman, itu gitu tidak melakukan terobosan atau provokasi itu menurut saya yang paling penting sehingga kita itu selalu menggunakan kata-kata yang manis, akomodasi, gitu. Kita tidak menggunakan kata provokasi, karena secara genetik kita sudah mempunyai itu ketakutan. Sehingga kalau bicara harus sopan, menggunakan derma-derma yang sesuai dan diterima, carinya aman supaya selamat, itu gitu. Tidak melakukan terobosan dan melakukan provokasi itu yang kemudian paling penting menurut saya. Kita meneliti kembali di dalam diri kita, sebetulnya kita itu apa, cari selamat atau kita mau melakukan kerogosan Itu yang pertama Ketakutan itu pernah saya rasakan sebetulnya setelah tahun 98 setelah itu saya kebal Kebal dalam artinya saya ketakut, itu gitu, artinya pertanyaan itu boleh selamat, korah ya, boleh selamat korah ya Tapi kelihatannya saya lebih cenderung mendengarkan orang yang mencari selamat Supaya saya selamat, itu gitu, jadi itu agak berbahaya sekali, jadi posisi terlahir jadi kokor tunis itu luar biasa Saya mencontohkan begini Setelah tahun 98, jadi sebelum tahun 2000, jadi kira-kira 97, 98, 99 sampai 2000 hingga akhir sebelum pun direnovasi Desember tahun 2001 Anonimus itu juga uh, senjata yang luar biasa membuat kita takut, gitu-gitu. 3-4 kali kedai kebun itu mendapat telepon gitu, bahwa kedai kebun sedang melakukan promosi presentasi. Kedai kebun melakukan promosi uh, pornografi. Kedai kebun sedang melakukan, oh yang kayak begitu begitulah lah, yang telepon nggak jelas. Uh, sehingga siasatnya adalah karena nanti kalau ada apa-apa, kami tidak ditanggung jawab karena Anda sudah kami beritahu, pamerannya nggak usah dilanjutkan saja. Itu Nah, akhirnya karena itu tadi. Jadi, ini bagaimana? Mas. Saya mau berani, tetapi kalau dibakar, kalau begitu pun dibakar, nanti saya minta tombolnya siapa. Itu butuh gitu. Karena itu milik pribadi. Itu begitu. Kalau saya, oke, okay, saya mau berani nih. melawan, gitu. terus duduk, Waktu aku lagi panggil, kan itu gitu, Jadi beda kalau misalnya pakai gerakan-gerakan yang sifatnya lebih komunal, gitu. Misalnya tarik pagi yang nggak punya uang, uangnya kan cuma lumet. Kalau bisa, bisa, bisa, gitu. Kalau saya kan nggak bisa begitu ya udah miskin, gitu. saya kan tidak siapa siapa tahu karena biasa rayanya, jadi apa namanya ada satu satu bagian yang itu tadi jadi menjadi oporutnes itu adalah langkah yang paling bisa diambil, itu cari aman sehingga ada satu langkah pada waktu itu pamerannya uh, sedikitius kuncoro. Itu persis sekitar jam 4 sore, malamnya pembukaan. Saya ditelepon bahwa pameran yang akan ada pameran itu mempromosikan pornografi. Saya kaget dari mana dia tahu, katanya dibuka saja dulu. Dan sehingga uh, waktu itu saya bilang ke si Dibius, uh, tetap tenang aja dan saya tidak mengatakan akan saya tutup. Tetapi pada waktu pembukaan, saya mengatakan bahwa ini pameran saya buka, tapi sekaligus kita turunkan bersama-sama, sehingga pada waktu pembukaan itu langsung diturunkan dan dibalik. Pamerannya tidak saya tutup, kalian diturunkan dan dibalik. Nah, orang datang kemudian membalik seperti itu. Nah, itu satu langkah, itu taktis itu bunyikan. Ya. Nah, kemudian kita disalamin, semoga kamu selamat ya, Neng. semoga tidak ada apa-apa gitu. Jadi, acaranya acara seperti itu. Ya, itu atau apa ya kira-kira demikian. Nah kemudian mengenai kristalisasi saya tanya terus terutama spesifik mengatakan bahwa pameran anda yang itu itu adalah kristalisasi. Setelah saya ini untuk pameran Ramazurnya, pameran Ramazurnya uh, saya lupa judulnya apa, tetapi yang persis yang dia ditunjuk itu adalah satu karya. Uh, Waktu itu ramahdornya memotret setelah kebakaran hutan atau kebakaran hutan di Kalimantan. Nah itu di jalan di tengah sawah yang cukup panjang, itu ada tiang listrik yang kemudian seperti arah e, apa, jalan yang lurus. Tetapi karena sangat berkabut, karena kabut asap, kabelnya tidak kelihatan. Sehingga itu seperti jajaran salib. Nah, saya tidak tahu, Jadi, kalau ini saya perdebatkan saya tidak tahu, karena anonim saya mau bertengkar ada juga. Itu, itu, Kemudian satu lagi teaternya dari Andi Sri Wahyu. Waktu itu dia juga satu teater Anda itu juga mempromosikan uh, apa, uh, uh, mengupayakan presentasi karyanya Andi. Andi mana? Oh, iya. jadi itu ada karya uh, Andi dia uh, melakukan uh, apa nanggah, Uh, performing uh, uh, dan kemudian adegan terakhir yang saya potret itu adalah Pietà. Itu, begitu Dia tidak membicarakan itu dieta. Tentu saja bahwa dia menggunakan ide itu dia, ya, tapi bahwa itu dieta. Jadi ada tiga hal yang kemudian persis. Jadi ada dua personalisasi dan satu porno Itu semua anonim. Jadi bahwa yang berjalan tentang persoalan anonim itu, itu. Jadi pada akhirnya seluruh kegiatan-kegiatan itu kemudian orang pertanyaan nanti kamu tidak tahu apa, nanti kamu tidak tahu apa, misalnya seperti, tapi kemudian ya itu saya lanjutkan saja. Dengan beberapa pertimbangan bahwa kalau misalnya membuat ramean, saya cenderung seperti ulang tahun, jadi mengapa harus membuat kegiatan tempat saya, saya harus kemudian dikasih, kecuali kita membuatnya di hari. Kalau membuat perapatan ya karena kita mempunyai uh, ketendurungan mengganggu ketatukan umum. Bahkan untuk membuat demokrati sekarang, itu kan? Jadi nggak perlu izin, tapi pemberitahuan saja, dari jam berapa kita akan beraksi Dari jam 3 sampai jam sore Sehingga yang diberitahukan itu bahwa kami akan membuat kemungkinan gangguan publik karena kami membuatnya di tempat itu. Sekarang jam berapa, uh, apa namanya, uh, siapa koordinatornya yang bertanggung jawab siapa saja, kemudian apa apa isunya apa yang di bawah, tetapi tidak perlu izin. itu begitu. tapi pengetahuan pengetahuan ini itu tidak banyak atau sudah ditahui tetapi itu tadi jadi ketakutannya ada sehingga mau melakukannya gitu. itu satu hal jadi mau bikin apa izin dulu? Ya. kalau misalnya uh, apa polsek tempat, itu saya rasa mereka juga Sudah tahu. jadi mereka tidak perlu. Pemerintawan itu sudah cukup, tetapi kalau izin, nah itu kemudian mereka. Kecuali gangguan e, lingkungan, kalau gangguan lingkungan itu jelek karena kebanyakan ruang milik kita itu berada di pemukiman, sehingga jam-jam sosialnya juga harus kemudian dipatuhi dalam tanda untuk tidak saling mengganggu. Kalau tetangganya protes, ya itu jelas, sudah jam 12 masih jelek-jelek. Tapi tetangganya marah ya maaf lah, gitu-gitu. Tapi kan itu urusannya juga perlu urusan politik, nah sehingga Persoalan-persoalan seperti itu yang kemudian kita harus e, mengetahuinya Untuk persoalan perizinan yang paling etik, yang pernah saya Apa namanya, kerjakan itu adalah Tahun 92 Ketika saya membantu Dadang Kristanto e, Menyelenggarakan bina Experimental Act pada waktu itu sudah ada bina Kemudian sebulan seniman yang merantah tidak. Cocok uh, dengan final-final yang sudah berlangsung hingga pada tahun 2022, bersamaan dengan final yang final versi taman budaya yang sedang berlangsung, itu final uh, eksperimental talaat tahun 92. Nah, kebanyakan acaranya berlangsung di ruang publik, ada yang di stasiun, ada yang di boulevard hotel, ada yang di sono dan ada yang jalan dan sebagainya nah itu mengidentifikasi ruang dan siapa yang kemudian akan bertanggung di dalam ruang itu pertanyaannya adalah setiap kelurahan polsek pol dan kuramil pada waktu itu membutuhkan dua uh, dua izin jadi izin dari yang menyelenggarakan dan izin dari ruang yang akan dipakai Nah, waktu itu banyak sekali kegiatan, sehingga di dalam satu lembar folio itu sampai uh, stempelnya banyak sekali, dari tingkat kelurahan, kecamatan, baik kelurahan yang uh, ketempatan, misalnya ini, kalau ini di uh, Boulevard UPN ya, ini kayaknya kalau nggak salah ini bikinannya dogi dari uh, unik sekitar Pak UGM, nah walaupun ini ada di UGM sendiri pada waktu itu, tetapi saya memintakan sampai ke Polres Satu Tunggal untuk ini, padahal bilangnya sebetulnya konsennya sendiri juga bingung, ingat karanya apa, persoalannya karena judulnya provokatif, BINAL, dan mereka menyebutnya adalah BINAL, yang satunya kemudian BINALI, itu seperti itu, nah sehingga setelah sudah provokatif namanya sudah provokatif kegiatannya polisinya juga tidak netis itu begitu sehingga pertanyaannya lama jadi wawancaranya itu lama jadi ini kegiatan apa terus bina itu apa ini nanti ada jadilan juga bina ya itu, gitu. tapi waktu itu saya sudah terlampau hafal dengan itu sehingga setiap pertanyaan saya ya, cuma tepat itu begitu atau gitu. itu juga tidak gending-gending aman itu begitu jadi itu nanti ada jadilannya juga tapi memang nah, ada jadilahnya jadi kan, dari dono membuat jadilannya, ada iya. di, perkara itu akan terjadi di sini kan enggak apa Jadi memang butuh strategi-strategi komunikasi Saya membawa me kepada apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aji Wartono mengenai uh, Situasi sekarang dan situasi dulu bagaimana seniman membawa dirinya, itu seperti itu Jadi saya agak kurang setuju seandainya slang itu dianggap, mungkin ada kendalanya juga, dianggap tidak lagi cukup berani bersuara seperti itu. Itu, itu. Tatapannya mungkin dia berbeda. Dia dalam hal ini, dia mempunyai satu apa namanya, uh, sedang melakukan konsekuensi logis atas apa yang pernah mereka alami hal-hal kaitannya dengan obat. Gitu -gitu. Tetapi kalau persoalan bahwa dalam perjuangan politik itu yang diperjuangkan, diperju tidak banyak. Dan koran atau apapun sudah berbicara macam mati sehingga mereka tidak mau lagi untuk melakukan itu. Dan juga barangkali pun dalam hal eksistensi secara e komersial, dia juga kemudian melakukan tetapi bahwa e dalam konteks apa namanya perjuangan politik, aku pikir. Persib, yang namanya politik itu apa, gitu. jadi politik itu tidak dulu yang persoalan bahwa hubungan kita dengan negara, bagi warga dan negara, tetapi bahwa hubungan sehari-hari apakah sekarang itu mau makan apa itu juga kemudian urusannya politik, sehingga bahwa ketika Sleng melakukan apa, e, tindak kegiatan yang sekarang, dia sebetulnya sudah masih tetap melakukan eksistensi politiknya, cuma kemudian itu berbeda. itu begitu. Uh, kembali kepada uh, yang saya lakukan uh, sekarang, sekarang saya lebih uh, apa namanya senang itu bekerja dengan uh, apa lembaga-lembaga pemerintah uh, di lingkungan uh, tempat saya bekerja, yaitu di kota Yogyakarta. Uh, saya menyadari bahwa kita tidak bisa meletakkan posisi kita sebagai individu itu tanpa menempatkan diri kita di dalam konteks keadaan kalau sebelumnya ya karena kita memang dihitung hanya sebagai pemilik KTP yang nanti kalau setiap lima tahun sekali nyoblos jadi, jadi memang dihitung seperti itu tetapi bahwa kesadaran menjadi warga itu sebetulnya sudah uh, apa? mulai terbit sejak Reformasi tahun 98 itu, Jadi kesadaran keluargaan Itu muncul Keberanian-keberanian pelan-pelan Itu muncul di sana Nah tetapi Setiap individu Itu menunjukkannya secara berbeda Kalau sekarang masih ada pertanyaan misalnya, Mengapa kamu masih Mau mengajukan proposal Kepada pemerintah Padahal jelas bahwa pemerintah kita itu berindu ini nah saya lihat, saya melihat dari kata-kata yang berbeda Karena bahwa uang yang sedang dikelola oleh negara Itu adalah uang publik yang adalah uang kita Kalau kita tidak mengaksesnya Itu berarti kita tidak sedang melakukan pengawasan terhadap dana kita punya Yang kita ulu sejidumis sedikit itu Kita beli bakmi kita beli angkringan, kita nambah dan kita beli beijing dan sebagainya itu adalah cara kita berkontribusi secara tidak langsung terhadap uang yang dikumpulkan di dalam APBN itu yang dikembalikan sehingga bahwa kita mengakses dalam pemerintah mengajukan proposal itu adalah bagian dari hak politik kita itu begitu nah di dalam reformasi ini nah posisi itu kemudian harus kemudian kita lihat secara benar apakah kita sedang Uh, apa namanya uh, Berpolitik atau tidak Itu yang uh, posisi, posisi yang saya apa, Jalankan itu Demikian uh, Mungkin Itu dulu nanti saya jalannya mungkin